Oke, okay, kita akan lihat di sini apakah kita menang, ya? Oke, okay. okay. kita ke monster hutan dulu. Oke, okay, mantap! Kita ambil monster hutan, ya, teman-teman. Kita ambil monster hutan. Oke. Okay. sini kita kesempatan dulu fokus untuk level ya buat saber jadi kita harus fokus dulu Bang oke okay, nice kita lihat di Xp lain juga ada ruby, dan ternyata di sini ada lawan, guys. Kita jadikan dulu biar. Oke, okay. Kita sabar, bro sabar. Oke, okay, attack aja bro. Balmon. Nice, nice. Tidak berkil. <laughs> ternyata balmon, mantap. Oke, okay, sabar. Dan saya main ini sama balmon, balmon. Dan balmon ini ada. Hmm, apa ya, dia ada, ada hobinya bermain game Free Fire, tapi saya undang dia bermain di sini. Nah, kita mati ya, biar tidak merusak video saya. Itu saja, Bang. Terima kasih ya. Oke, kita fokus di game aja dulu. kita coba mengambil monster hitam oke, mantap one ini kita untuk global list ini sangat mantap juga berdapat mm kayak gini ya oke kita coba menciduk-ciduk oke nice nah disini ada derut Oke, okay. oke okay. kita terima items kedua jadi kita coba ciri dulu. Ah si Valir, raja api guys, dibakar semua kita ini. Kita fokus ke tartel dulu ya. Sabar sabar, mau kita dapat turtle. Adik ganggu. ya oh, mantap kita dapat. Saya coba locknya Valir nih. nice kita fokus loh tim lagi aja bro, ayo ayo ayo, oh mantap, mundur mundur, ini okay, kita coba dulu, Ini ada rugi, oke okay, feeling super mantap. ini kita bukan gila-gila teman, teman tapi ini kan hanya mencari kemenangan jadi kita harus ah kita mundur dulu ini tebal darahnya ini kalau lihat tebal, tebal darah seperti ini teman teman mending kalian harus pintar-pintar oke okay, mantap seperti itu teman teman kalau masih tebal jangan di -ulti. Oke okay, kita commit sekarang dulu Kita mundur dulu Hajar bro, hajar Balmon, hajar Hati-hati Balmon Oh kabur Kabur dia siang nggak dapat oh, Eh mundur aja Oke okay, teman-teman ini ya permainan game ya Mobile Legend. Saya bukan pro player juga tapi ini adalah cara pengalaman saya bermain game Mobile Legends ya Menggunakan hero saber seperti ini saya main Tapi kalau teman-teman yang lebih pro lagi silahkan berkomentari bahwa ya Jika item apa yang cocok untuk saber tapi kalian bisa lihat saja Di thumbnailnya saya itu itu ada item yang saya taruh itu yang saya pakai teman-teman ya, semoga bisa bermanfaat udah tahu kenapa teman-teman saya itu jarang ambil item bod ya kenapa memang saya jarang pakai aja item bod itu hati kita coy kita coba mundur mati juga kita ayo balon mantap triple kill ah nice pasti meniak sini kita pasti meniak <laughs> Ih, mantap tim ini juga sangat mengerti oi mantap ji ae selena oke okay, nice selena thank you mukangnya Sabir yang pro ya tapi tim yang pro ini Sabir tidak si pro ini kita main tim ini bro terima kasih Firmina oke okay. aku merah ya Om ayo ambil aja nggak masalah kok kita harus banyak donasi donasi kabur kamu kamu Mundur dulu sorena mundur mundur mundur mundur sorena oke <hesitation> mati kita sini mati kita sini nice mati kita sini feh mundur balmon mundur balmon mundur mundur mundur oke okay, mantap ulti ulti Ajar Palm Moon, saya Ulti. Hmm, nice. Begitu. Youtube Global Palm Moon ini mantap juga. Gitu. guys skinnya, Leslie mantap banget, coy Oke, okay, kita coba kami dulu. kita coba kami membersihkan minion-minion oke okay. mundur mundur mundur mundur mundur mati aku ceng mundur mundur mantap hajar mantap nice amati kita niat kamu mulai sih niat mantap Nice, nice, nice. Meniak, coy. <laughs> Leslie meniak. Oke, okay. seperti itu kita main team, ya. Kita harus kasih teman. -teman. Tapi emang mm kita ini sangat protego. Saya kuingin Leslie ini jago bro. Oke. Okay. Kita coba, oke. Okay. Immortal jadi nice. Ayo, balmon hajar terus. Gas, balmon balmond, balmond, balmond, dapat balmond, ajar, halo mati kita, mati kita, Siar. mati, mati Joy, Meniak lagi. <laughs> Waduh mati kita bro Mati Oke okay, kita menang bro Kita menang Oke okay. Thank you teman teman yang sudah Nonton channel saya jangan lupa comment like and subscribe, okay.